A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Ada lagi yang anda inginkan A, Allah kasih B Bukan Bukankah dijawab Tapi dialihkan kepada apa yang anda butuhkan Bukan apa yang anda inginkan Ya, anda punya anak sakit Kata dokter, jangan makan apel. Di jalan, papa, apel, apel, apel. Anda berikan jeruk. Karena larangan dari dokter, nggak boleh ini makan apel. Bisa berdampak pada kesehatannya. Anda berikan jeruk. Itu yang bagus buat dia, kata dokter. Anaknya memang protes, tapi anda berikan pengertian supaya mengerti. Papa, anak nggak mau jeruk, maunya apel. Nah, ini jeruk rasa apel. <laughs> Kadang begitu, anda minta lulus di kampus A, diterima di kampus B. Ikuti dulu, karena pikiran kita itu sempit sekarang, Allah tahu masa depan. Yang kamu butuhkan fulan, bukan yang ini, yang kamu butuhkan kampus yang ini. Karena dengan masuk kampus ini, apa yang kamu butuhkan di masa depan akan terpenuhi keseluruhannya. Kadang karena melamar kerja, putar-putar, putar-putar, putar-putar, masukin sana, masukin sini, gak diterima. Eh diterimanya, percetakan buku samping tetangga. Gak ngelamar, langsung ditawari. Boleh jadi bukan karena pekerjaan di situ, tapi itu tangga pertama untuk mencapai derajat yang selanjutnya. Kadang-kadang dari situ muncul proyek besar, Anda ketahuan punya bakat, tiba-tiba datang percetakan ke situ, ada yang kunjungan, Anda dibawa, pindah kerja, ada begitu. Sabar saja, hidup kan begitu. Hidup itu untuk berjuang, gak dapat di sana, pindah ke yang lain. Gak dapat di sini, kerjakan yang di Ikhtiar terbuka. Lamar sini gak terima, cari kerja yang lain. Perempuan ini menolak, ada yang lain. Alhamdulillah persiapkan diri kita, sabar, <laughs> siapkan. Nah sekarang kita akan belajar dua hal. Yang pertama singkat mengurai yang lalu dengan singkat. Jika ingin cepat dikabulkan ia karena maka tingkatkan ia karena abdunya. Karena itu satu paket. wanya ma'iyah, iya karena abdulnya. Wah, ya karena ma'iyah, ma'iyah itu bersanding dempet. Jadi nggak akan terpisahkan. Kalau ingin nasta'in dikabulkan, solusi diberikan, maka na'budunya ringkat. Na'bud ibadah naik, maka bersamaan dengan ibadah naik ini nanti dari Allah pun balasannya cepat.